15 pengacara dampingi Ahok saat diperiksa polisi, liputan 6.com. Jakarta, Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahaja Purnama atau Ahok menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama Ahok diperiksa di Gedung Utama Mabes Polri. Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, pengacara Ahok, Sirap Rayuna, mengatakan ada sekitar 15 pengacara yang turut mendampingi pemeriksaan mantan Bupati Belitung Timur itu. Ada sekitar 15 an kuasa hukum. Kita dampingi Pak Basuki mendampingi pemeriksaan, ujar Sira di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, tanggal 22 bulan 11 tahun 2016. Pemeriksaan ini, kata Sira, Dilakukan untuk melengkapi dan mempertajam keterangan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Ahok ke penyidik Saya kira Pak Basuki sadar betul yang dihadapi ini pemeriksaan hukum Beliau siap dan tentu memiliki argumentasi dapat menyempurnakan penyelidikan sebelumnya Tutur dia, Sira juga meminta publik tenang dan menunggu proses hukum yang sedang berjalan saya kira kita jangan mendahului proses yang hari ini berlangsung. Kita tunggu saja, kata Sira. Tidak dilakukannya penahanan terhadap Ahok, kata Sira tentu memiliki dasar yang kuat. Selain sikapnya yang kooperatif, Ahok juga terlibat dalam pemilihan kepala daerah, seperti kata Kapolri. Dia enggak melarikan diri, enggak menghilangkan barang bukti. Apalagi Pak Basuki sedang menjalani elektoral, saya kira sangat kurang bijak untuk itu, penahanan, ucap Sira. Amin Rais, ayo Bung Jokowi, terima kedatangan kami secara langsung tanpa perwakilan. Mantan Ketua MPR Amin Rais sangat berharap Presiden Jokowi Dodo mau menerima para pengunjuk rasa yang datang ke Istana Negara untuk menyampaikan aspirasi. Pengunjuk rasa ingin mendengar langsung dari Jokowi terkait proses hukum terhadap Basuki Cahaja Purnama alias Ahok yang diduga melakukan penistaan agama saat berpidato di hadapan warga Kepulauan. Seribu September silam, ayo Bung Jokowi, terima kedatangan kami secara langsung tanpa perwakilan, kalau Bung Jokowi mau bertemu pedemo, kita bisa hasilkan win-win solution, kata Amin dalam orasinya sebelum memasuki Istana Negara, Jumat, tanggal 4 bulan 11 tahun 2016. Amin menilai kedatangan masa dalam jumlah besar kali ini menunjukkan semangat warga untuk melakukan people power terhadap rezim yang tak menjalankan kehendak rakyat, ditambah pula, kata Amin. Polisi dan TNI sepanjang unjuk rasa berlangsung, sangat mendukung, itu kata Amin ditunjukkan dengan aksi damai polisi dan TNI sepanjang unjuk rasa. Ia pun bercerita jatuhnya Presiden pertama Eri Soekarno, menurut Amin. Saat itu Soekarno jatuh karena TNI tak memihak Presiden yang dinilai melakukan hal yang tak diinginkan rakyat. Karena itu Bung Jokowi mestinya mendengar langsung aspirasi rakyat dengan menemui langsung para pengunjuk rasa, bukan dengan perwakilan. Lanjut Amin. Diketahui. Demonstrasi hari ini merupakan upaya sebagian besar masyarakat yang merasa dirugikan Ahok saat menyitir salah satu ayat dalam kitab suci. Meski saat ini Ahok telah diproses secara hukum, mereka menilai prosesnya berjalan lamban dan seolah ada intervensi. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kalla yang menerima perwakilan pedemo mengatakan, Kapolri Jenderal Poltito Karnavian berjanji untuk menuntaskan proses hukum terhadap Ahok dalam waktu dua pekan. Kesimpulannya ialah dalam hal, kasus saudara Ahok, kita akan tegakkan. Laksanakan dengan hukum yang tegas dan cepat. Oleh Kapolri dijanjikan selesai dalam dua minggu pelaksanaan yang cepat itu. Kata JK, perwakilan Ormas kecewa tidak ditemui Presiden Jokowi. Perwakilan organisasi masyarakat ormas yang berdemo diperbolehkan masuk ke Istana Negara untuk bertemu dengan perwakilan pemerintah. Perwakilan ormas itu langsung dijemput Kapolda Metro Jaya Irjen Muhammad Riawan dan Pangdam Jaya Mayjen Tedi Elhak Samana. Kedua perwakilan masa tersebut adalah Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI Bahtiar Natsir dan Wakil Ketua GNPF Zaitun Rasmin. Namun di kesempatan pertama itu, mereka tak puas karena belum bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Jumat, tanggal 4 bulan 11 tahun 2016, pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Untuk kedua kalinya, utusan demonstran bernama Bahtiar Nasir didampingi beberapa orang. Menemui Kapolda Metro Jaya Irjen Muhammad Iryawan di area dalam istana samping Istana Negara. Utusan menyampaikan pimpinan demonstran hanya mau bertemu presiden. "Presiden sudah tahu rencana demo ini. Seharusnya presiden bisa menemui kami," kata dia. Namun, Kapolda Muhammad Iryawan menyampaikan Presiden Joko Widodo sudah menugaskan Menkopol Polhukam Wiranto untuk bertemu dengan perwakilan pengunjuk rasa. "Jika begitu, saya kembali lagi. Saya akan sampaikan ke saudara kami di sana," ujar Nasir. Rumah Ahok dijaga berimob, jajaran Polda Metro Jaya tak melakukan pengamanan ketat di rumah Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaja Purnama di Perumahan Pantai Mutiara, Jumat, tanggal 4 bulan 11 tahun 2016. Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Muhammad Riyawan, mengatakan pengamanan dilakukan seperti biasa di tempat itu, sebab tujuan pengunjuk rasa menggelar aksi di depan Istana Negara. Tak ada masalah, biasa saja, kan memang bukan tujuan ke sana, tujuan ke sini menyampaikan petisi, kata Iriawan, kepada wartawan, Jumat, tanggal 4 bulan 11 tahun 2016, setiap hari sebanyak satu setara satuan kompi SSK Brimob disiagakan di dalam area perumahan itu sementara ada 10 personel kepolisian yang mengawal selama ahok melakukan kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017. Kalau pengamanan ada setiap cagup 10 personil, mungkin sama pengamanan di polsek setempat. Tambahnya, perwakilan demonstran 4 November temui Wapres Yusuf Kalla. Akhirnya perwakilan dari peserta aksi 4 November diterima oleh Wakil Presiden RI Yusuf Kalla di kantor Wakil Presiden Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 4 bulan 11 tahun 2016. Perwakilan peserta aksi itu antara lain Ustaz Bahtiar Nasir, Ustaz Zaitun Rasmin dan Ustaz Misbah. Mereka ditemani antara lain oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam Wiranto, Wakapolri Komjen Pol Syafruddin dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Iriawan. Mereka hadir sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat dengan menumpangi mobil golf yang biasa ditumpangi oleh wakil presiden beserta stafnya berkeliling di kompleks istana sebelum rombongan itu datang. Sudah terlebih dahulu hadir Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek Pratikno, Sekretaris Kabinet Seska Pramono Anung dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Mas Duki. Selain itu ada juga Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang audiensi kantor wakil presiden. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup tanpa kehadiran wartawan. BREAK News, Pengunjuk Rasa Ahok dan Polisi Bentrok Ribuan pengunjuk rasa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaja Purnama atau AHOK mulai merangsek masuk dengan melempar botol dan kayu ke arah para polisi yang berjaga di depan Istana Negara, Jakarta. Jumat, tanggal 4 bulan 11 tahun 2016, pukul 19 waktu Indonesia Barat, para pengunjuk rasa terus menyerang dengan botol.